ada rencana proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di area Arjuno dan Ulirang. Proyek ini sudah diperkenalkan ke di beberapa Pemda setempat yang menjadi pemangku wilayah Gunung Ulirang Arjuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera dan semoga semuanya baik-baik saja eh uh, lama sudah kita naik gunung ya sekitar mungkin 2 bulanan semenjak uh, tanggal 1 November kemarin uh, gunung ulirang dan Arjuna uh, ditutup karena masih ada badai. dan memang akan memberkati uh, musim apa namanya istilahnya itu langit nilai, istilahnya curah hujan yang tinggi dan panjang uh, mungkin juga dari pihak apa namanya, dari pihak base uh, juga akan mempersiapkan itu uh, lah. lama tidak naik gunung bang. berarti uh, kita tidak tahu informasi apa-apa mengenai gunung ya kawan uh, September dan Oktober kemarin uh, saya sempat mendaki Gunung Mulirang dan Arjuna serta kembar satu dan kembar dua tapi semuanya saya bagi lewat jalur Brantas, atau Cangar. Uh, ternyata di situ bukan hanya apa ya spotnya bukan hanya masalah tentang hutannya atau satananya atau puncak gunungnya, tapi ada hal lain yang menarik perhatian saya, yaitu uh, panas bumi atau biasanya yang juga disebut dengan geothermal. Uh, Panas Bumi ini bisa ditemukan di Pos Tiga. Pos Tiga mau menuju ke Lembah Lengkean. Jadi uh, ketika berjalan sekitar uh, 10 menit dari Pos Tiga, kawan-kawan uh, pasti akan menemukan uap yang muncul dari bebatuan maupun dari lubang-lubang yang ada di tanah atau pori-pori tanah. Itu akan muncul bukan akan ya memang memang muncul uap-uap. Uh, panas ya uap air panas jadi uapnya itu lembab dan ini uh, cukup menarik perhatian saya ya inilah lubang-lubang uh, yang mengeluarkan asap yang berasal dari geothermal atau panas bumi yang banyak tersebar di jalur ini jadi apa namanya asap ini berasal dari aliran sungai bawah tanah yang dimasak oleh yang dimasak langsung oleh panas bumi jadi mengeluarkan asap uh, seperti ini uh, panas dan lembab tapi tidak berbau belerang karena ini bukan asap belerang tapi murni asap air sebetulnya ini bisa dijadikan uh, disuling saya kira bisa kok jadi bisa menjadi sumber air alternatif selain mata air yang ada di sumber ini mengingat di jalur ini tidak ada mata air atau sumber air sama sekali semoga ada yang kreatif bisa apa namanya membuat alat penyuling asap ini nah dari wakok air itu eh, sini muncul ide kawan. Eh, wak air ini sebenarnya kan bisa disuling nanti disuling airnya akan dijadikan sebagai sumber air alternatif karena di jalur apa sumber perantas atau cangar itu memang tidak ada sumber air di sini kawan. Kalau semisal apa namanya bisa diwujudkan dalam artian uh, bisa membuat semacam penyulingan air, eh, penyulingan air uap um, uh, air menjadi air maka uh, masalah sumber air akan terpecahkan sini. Uh, tapi kemudian ketika saya turun sampai ke base camp dan sempat apa ya mau uh, ngomong juga dengan dia. Juga. Ternyata memang ada rencana Ada rencana akan dibangun Tandon di sekitar Lembalengkean Yang airnya berasal dari air sulingan Tadi, ya ah, syukur alhamdulillah Mungkin sebentar lagi insya Allah Ketika nanti Apa ya, nanti e, pendagian sudah buka e, Semoga saja Tandon air tersebut sudah terisi Air Bismillahirrahmanirrahim Uh, kembali lagi, kawan, ke masalah uap air tadi. Nah, ketika saya melewati uap air tadi, uh, saya rasakan uapnya uh, itu cukup panas dan lembab, ya, memang mengandung apa ya? Istilahnya itu lembab mengandung titik-titik air, karena jadi kalau semisal tangan atau wajah didekatkan ke di situ uh, akan terasa agak sedikit basah. Nah, memang kondisinya uh, seperti itu. <tuh> Lalu kemudian saya berpikir lagi. Uh, bukankah uap panas ini bisa menjadi uh, semacam sumber energi alternatif ya kawan? Uh, dari situ ketika saya pulang lagi, apa ya saya coba browsing-browsing. Ternyata memang ada apa namanya uh, energi listrik yang dihasilkan dari uap uh, panas bumi atau geothermal. Atau namanya disebut dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi Atau geotermal, atau disingkat dengan PLTB nah, Saya coba browsing last bi, kemudian browsing, Kemudian ketemu, ternyata di Indonesia itu sudah terdapat lumayan banyak uh, Pembangkit listrik tenaga panas bumi, lumayan banyak uh, Salah satunya adalah PLTB, uh, PLTB, maaf, PLTB Kamojang Yang ada di Kabupaten Bandung dan PLTB Kamujang ini adalah PLTB yang pertama dan tertua di Indonesia <tuh> selain itu juga ada PLTB Gunung Guntur terus ada PLTB Derajat di Kabupaten Garut, PLTB Gunung Salak di Kabupaten Bogor PLTB Sorik Marapi Sumatera PLTB Lahendong. Uh, Sulawesi Utara dan masih ada beberapa lagi yang tersebar di wilayah Indonesia dari sini uh, saya mulai, uh, mulai tertarik lagi untuk mengetahui uh, masalah panas bumi beserta pemakaian listrik tenaga panas bumi lebih jauh lagi saya cari-cari informasi di internet uh, dan ternyata PLTB ini termasuk sebagai sumber energi yang Perbarukan. atau energi yang ada setiap saat tanpa perlu adanya bahan bakar yang merusak lingkungan ataupun memakan banyak biaya dan juga dapat didaur ulang maksudnya didaur ulang energi tersebut e, cara kerjanya gimana? E, secara sederhananya gini air hujan e, selain menjadi mata air, sungai dan lain-lain juga banyak yang masuk ke dalam pori-pori atau retakan atau patang bumi dan itu terjadi selama ribuan tahun masuk terus ke bawah eh, maksudnya ke dalam perut bumi sampai pada batas batuan yang menjadi batas yang memisahkan antara ruang berkumpulnya air bawah tanah dengan magma bumi nah di sini eh, magma bumi itu seperti seolah-olah itu memasak apa, memasak air yang ada di atasnya. Nah, ketika air tersebut dimasak oleh magma, maka akan menimbulkan uap di sini, uap panas. Nah, selain terjadi uap panas, juga terjadi tekanan ya, karena kan apa namanya eh, energi panas kan eh, mampu menekan uap tersebut atau air tersebut ke atas permukaan bumi melalui lubang-lubang atau celah-celah bumi. Nah, air panas tersebut sebagian keluar melalui kawah gunung atau melalui e, sumber air panas seperti pemandian air panas Cangar atau pemandian air panas teater guci dan lain-lain. Tetapi sebagian besar air tersebut e, tidak keluar melalui celah-celah bumi tersebut. Atau intinya intinya sebagian besar masih tersimpan di dalam bumi. Dan uapnya sendiri uh, sebagian bukan sebagian besar sih uh, beberapa juga muncul ke dalam permukaan bumi seperti pada video pendakian saya uh, yang apa namanya yang sebelum uh, yang setelahnya pos tiga yang mau ke lengkean. jadi di video saya tersebut kan terlihat uh, uap panas bumi keluar keluar dari apa namanya dan atau lubang-lubang tanah tersebut. Nah, dari sini istilahnya tekanan apa ya? tekanan dari panas bumi tersebut dan panas apa namanya? hawa eh, panas tersebut. Itu bisa dimanfaatkan untuk memutar turbin atau eh, turbinnya tersambung eh, ke generator pembangkit tenaga listrik. Ya sepa, eh, semacam ini, semacam dinamo kawan. Nah, cuma kalau dinamo kan energinya kan dari baterai tapi kalau ini murni dari tekanan panas bumi caranya yaitu dibuatlah sumur atau ngebor sumur sampai masuk ke dalam apa ya sampai masuk ke dalam itu tadi ruangan air air panas tapi yang dimasak oleh magma tadi sampai dalam ke bawah nah, ketika menggali sumur maka dipasanglah pipa pipa sampai menuju ke dasar bumi, gak sampai dasar bumi, sih, sampai ke apa namanya ke sumber air tersebut yang ada di dalam sumber air panas yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, ketika itu sudah berlubang, maka yang terjadi apa namanya tekanan panas dari dari dalam bumi itu akan mendorong uap untuk keluar melalui pipa-pipa tersebut. Nah, tentu saja tidak hanya uap sih. Nah, kalau jadi gini kalau semisal itu kadar airnya itu lebih sedikit dibanding, dibandingkan uapnya, itu dianggap uh, uap yang berkualitas uh, tetapi intinya kebanyakan itu yang keluar itu uh, uap juga serta airnya nah, kemudian uap dan air ini akan disalurkan terus sampai menuju yang namanya uh, suatu tempat yang disebut dengan separator dari bahasa Inggris ya katanya separator kan artinya e, pemisah Istilahnya itu secara kasarnya disebut pemisah Memisahkan apa? Yaitu memisahkan antara uap dengan air Nah, uapnya ini dialirkan terus sampai menuju ke turbin nah, Sehingga turbin tersebut mampu berputar Berputaran dari turbin, tur turbin ini akan memutar generator Kalau generator berputar maka akan terjadi ya, generator berputar Terus di pinggir-pinggirnya itu ya apa namanya istilahnya dikasih magnet magnet yang uh, mempunyai daya tinggi maka akan akan menimbulkan uh, energi listrik di situ nah energi listrik tersebut itulah yang nanti yang dialirkan dialir ke uh, ke masyarakat ataupun ke industri sementara dari separator tadi yang airnya akan dialirkan lagi ke pendingin nah, dari pendingin tersebut kalau airnya sudah dingin maka istilahnya itu akan diinjeksikan lagi, jadi kita membuat, membuat sumur lagi. Yang fungsinya itu bukan untuk mengeluarkan apa namanya uap atau air tadi, tapi justru untuk memasukkan air yang sudah dipisahkan dari uap tadi untuk masuk kembali ke dalam bumi. Nah inilah yang disebut sebagai energi yang terbarukan. Karena air muncul akan dikembalikan lagi ke bumi, dimasak lagi oleh magma, dimunculkan lagi apa namanya uh, untuk memutar turbin tadi airnya yang apa yang menjadi sisa tadi dimasukkan ke bumi lagi secara terus menerus. Nah dari sini kan memang kan uh, minim uh, minim sekali biaya istilahnya itu biaya bahan bakarnya sudah apa namanya uh, sudah diganti dengan magma tadi gitu. uh, yang meman magma yang memasak air panas tadi ya kawan. Kira-kira uh, konsep sederhananya seperti itu. Oke, okay, sebentar, cepat-cepat dulu. Hmm. Lalu kemudian um, saya searching lagi. Dengan kata kunci, PLTB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, Arjuna Waliwan. Dan apa yang saya temukan. Ternyata, Dan ternyata, Memang ada rencana proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di area Arjuno dan Mulirang dan ternyata apa yang saya temukan proyek ini sudah diperkenalkan ke di beberapa Pemda setempat yang menjadi pemangku wilayah Gunung Mulirang Arjuno seperti Batu Malang Pasuruan Mojokerto Jombang dan dan sudah diadakan penelitian juga yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti geologi, geofisika ataupun disiplin ilmu yang ya istilahnya itu yang sesuai dengan bidang ini <tuh> dan cukup mengejutkan juga ternyata apa ya energi panas bumi yang ada di ardu melirang ini bisa menghasilkan listrik yang cukup besar dengan kapasitas 190 megawatt, tentunya angka tersebut uh, mampu menjawab uh, masalah kebutuhan listrik terutama yang ada di Jawa Timur. <tuh> Dan uh, menurut wartapromo.com yang tertanggal tertanggal ditanya tanggal 24 Juli 2020 uh, proyek tersebut telah memasuki tahap lelang dengan tiga lokasi. Proyek yaitu Arjuna Wadirang, Cangar dan Songoriti. Dan pada berita warta Bromo yang lainnya yang tertanggal tanggal 17 Februari 2020, pelaksana dari proyek tersebut adalah PT Geodipa Energy, sebuah BUMN yang bergerak di bidang eksplorasi panas bumi. Lalu saya lalu saya temukan berita lagi. Uh, dari situs uh, ini, situs resmi dari PANAS BUMI Dari pengelola PANAS BUMI yaitu www.panasbumi.com Yang tertanggal 14 September 2020 dengan judul Tekan tempat lingkungan Ini upaya GDE eksplorasi WKP Arjuna Wulirang dan Umbul Telomoyo Dikatakan bahwa GDE atau Geodipa Energi menggandeng PT. Islandia North Tech Energi sebuah perusahaan dari Islandia. Untuk, uh, untuk menekan dampak lingkungan, mereka menggunakan teknik pengoboran sumur ramping atau bahasa Inggrisnya Slim Wells. Ya kalau saya reka-reka dari saya istilahnya itu... Uh, pengeboran apa ya? Istilahnya itu pengeboran yang tidak apa ya, tidak mengebor atau membuat sumur yang lebar, tetapi istilahnya itu lubang kecil, jadi tidak terlalu merusak lingkungan. Katanya seperti itu. Saya sendiri juga nggak tahu. Lalu berlanjut, saya kemudian browsing lagi, dan yang menarik, ternyata di sini ada pro dan kontra. Saya juga baru tahu. Uh, ini saya lihat uh, di sebuah situs uh, situs tersebut adalah bernama Times Indonesia terdapat sebuah tulisan dari Muhammad Fajar Ramadan, seorang mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Brawijaya Marang tulisan tersebut tertanggal tanggal 24 Februari 2020 eee uh, Singkatnya tulisan tersebut begini dia menginginkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat di sekitar Gunung Muliran Arjuno istilahnya itu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan proyek tersebut, karena yang akan terdampak secara langsung dari adanya proyek tersebut, baik dampak yang baik maupun dampak yang buruk, tentunya adalah masyarakat sekitar Gunung Mulirang Arjuno sendiri dari sini memang e, timbul apa ya, timbul semacam e, pemikiran dari saya, ini kelihatannya apa ya, ada kesan kurang terbukanya proyek ini dan juga kurang dilibatkan masyarakat yang ada di sekitar Gunung Mulirang Arjuno sebentar Ngopi dulu, ngopi sih, lor. Ah. Eh, cepat-cepat lagi sambil uh, kita lanjut. Lalu, saya buka situs-situs uh, lain yang mengenai pro kontra ini. Di sini, saya temukan uh, yang kontra, salah satunya yang terdapat di situs milik. Manifest Manifest itu adalah sebuah lembaga pers mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Braiwijaya nah, Tulisan istilahnya itu berita yang tertanggal 15 Maret 2015 Di, beranda, di berandanya situsnya Manifest tersebut Terdapat berita yang berjudul Geothermal Arjuna Olirang Energi terbarukan ancaman baru Nah Dalam terusan tersebut Memberitakan Ternyata sudah ada acara Diskusi santai di kedai kopi Psikotropika Di Bumi Aji Kota Batu mm. dengan tajuk acara Tajuk acaranya ya Jagongan Dan akuistikan Sambil cerita Tentang, tentang Tolak geotermal. Arjuna dan yang menjadi inisiator di sini adalah WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, lalu sindikat astaka dan beberapa organisasi pecinta alam lainnya. Di sini juga dituliskan bahwasanya putri-putri ini dari pihak Spahi menyatakan bahwa akan terjadi dampak negatif bagi lingkungan jika proyek ini dilanjutkan sebelumnya sudah sebelum adanya proyek ini maaf, sebelum adanya proyek ini saja sumber air di daerah batu sudah berkurang 50% dari 111 sumber mata air sekarang menjadi 58% lah kalau misalnya adanya proyek ini apakah tidak ada pengurangan sumber mata air lagi itulah yang dikhawatirkan dan kemungkinan akan berdampak lebih buruk lagi ini menurut dia lah ya, bukan menurut saya Dan tentunya karena tidak adanya istilahnya berkurangnya sumber mata air tersebut Tentunya akan berdampak pada pertanyaan dan perkebunan Yang mana itu menjadi mata pencaharian terbesar masyarakat sekitar gunung tersebut Memang PLTB adalah energi yang terbarukan namun juga harus dipikirkan dampak yang ditimbulkan dan hasilnya itu untuk siapa dan kemudian saya browsing lagi dan yang menarik lagi ternyata di Twitter itu terdapat sebuah akun akun Twitter yang bernama tolak PLTD Arjuna Widirang akun tersebut milik sindikat Astaka di situ mereka mengampanyekan hashtag #hashtag #shift dan juga #hashtag #batu bunuh diri ekologi bahwa saya lihat di itu, ternyata mereka mereka cukup gencar juga uh, mengampanyekan itu juga uh, terdapat apa ya uh, video di sana mengenai adanya ledakan kebocoran apa namanya pipa panas bumi yang ada di sekitar gawang burung dan beberapa beberapa lainnya kok lalu kemudian saya browsing lagi browsing akhirnya. Eh, karena apa namanya eh, acara tersebut yang tadi itu di iniatorrewai kemudian saya masuk ke situsnya Wali di sini terdapat sebuah tulisan di situsnya Wampi yaitu yang berjudul di bawah bayang-bayang kerusakan lingkungan dalam rencana pembangunan PLTB Arjuna Uran Wali mengingatkan bahwa eksplorasi ini akan bertambah buruk pada lingkungan, diantaranya sumber air akan berkurang banyak dan sangat bertambah pada sektor pertanian dan perkebunan, yang mana menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk eh, sekitar gunung Mulirangasjuno. pengoboran akan mengakibatkan sungai tercampur lumpur. Belum lagi zat-zat berbahaya lainnya yang akan ikut hanyut dalam sungai tersebut seperti arsen, antimon, baron. Bisa saja mencemari air yang akan menyebabkan penyakit kanker dan penurunan kesuburan pada manusia. Dalam tulisan ini juga disinggung pengalaman-pengalaman buruk di wilayah PLTB lainnya. Seperti PLTB Mataloko yang berada di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Yang menyebabkan kurangnya sumber mata air dan kerusakan lahan pertanian. Lalu ada... PLTB Batu Raden Jawa Tengah yang merusak das atau daerah aliran sungai akibat eksplorasi eksplor, akibat eksplorasi ini mengakibatkan banjir bandang dan juga PLTB di Dien Jawa Tengah <tuh> yang terdampak adanya zat H2S yang istilahnya itu meningkatnya zat H2S yang mengganggu petani dan meredakan sumur geotermal pada tahun 2016, itulah beberapa kejadian yang menimpa daerah tempat pembangunan PLTP di Indonesia. Lalu saya lihat di beberapa situs-situs uh, lainnya, yang bertema PLTP, uh, yang bertema PLTP, uh, ternyata proyek pembangunan PLTP di Gunung Slamet itu. Uh, sudah dihentikan Karena uh, akibat korek tersebut itu Apa ya Membawa sentimen lumpur ke dalam sungai-sungai, Pertanyaan di masyarakat sekitar dan juga terdari, uh, terjadi demo juga Di sana Tapi intinya sekarang sudah dihentikan Saya sendiri pribadi ya Berpendapat kelihatan sih, proyek LTP ini juga kurang terbuka atau kurang diketahui masyarakat atau sih juga bisa juga masyarakat juga tertarik kurang tertarik juga dengan berita-berita semacam ini saya sendiri tidak tahu, cuma memang kesannya sih e, seolah-olah kurang terbuka atau tidak diketahui oleh masyarakat ini kawan e, intinya saya tidak dalam posisi menolak atau mendukung proyek PLTB Arjuna Mulirang Karena saya berpendapat Karena apa ya, berpendapat gini Yang Pro pun dalam uh, Merencanakan proyek pembangunan ini Juga sudah meneliti ya, Sudah meneliti, sudah mengadakan penelitian uh, Juga termasuk dampak lingkungannya Intinya mereka juga punya data yang menguatkan kalau Pembangunan PLTB ini aman bagi lingkungan Tapi di satu di satu sisi lain yang menolak Juga punya data-data juga Juga punya data-data terutama pengalaman-pengalaman Kejadian-kejadian PLTB sebelumnya Yang ada di beberapa daerah Istilahnya eh, Apa ya, istilahnya itu Sama-sama kuatnya, -sama sementara saya sendiri juga Kurang Mempunyai ilmu masalah tersebut gitu loh. Tapi rasanya saya untuk menjadi pro Atau menjadi kontrol saya juga Kita berharap tapi ininya gini kawan, nah, saya cuma sekedar memberitahukan, ini loh di Asyuna Waringin itu ada rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Saya cuma sekedar memberitahukan, di sini ada pro dan kontra, itu aja. Terserah istilahnya kawan-kawan mau berposisi di mana terserah, terserah kawan-kawan terus jangan uh, menirai saya juga, saya juga tidak dalam posisi berpolitik atau terlibat dalam suatu kegiatan politik tertentu yang terkait dengan uh, proyek ini intinya gini, saya memberi tahapan ini supaya kita sama-sama mengawasi nah, mengawasi apa? ya ini, memang ini apa istilahnya itu yang namanya proyek-proyek seperti ini kan memang rawan untuk kerusakan lingkungan mari kita sama-sama awasi tapi di satu sisi lain gini, di satu sisi lain juga ini adalah sebuah energi yang terbarukan energi yang terbarukan yang bisa menjadi apa ya, yang bisa menjadi uh, sumber listrik dan menjawab kebutuhan listrik yang ada di Indonesia terutama di Jawa Timur. Tapi sementara tiap wali sendiri di daerah harap tulisannya kebutuhan listrik di Jawa Timur cuma nggak uh, banyak kok cuma sekitar dua persen aja sih. Istilahnya itu pembangunan PLTB sendiri itu menurut wali loh ya juga uh, masih belum waktunya ya. masih belum masih belum apa ya istilahnya itu masih belum dibutuhkan juga. Jadi mereka menganggap masih belum perlu diadakan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal ini menurut mereka loh. Tapi sekali lagi kawan, saya tidak dalam posisi apa ya menolak maupun mendukung. Intinya saya serahkan kembali kepada kawan-kawan. Jadi gini, jadi gini. Apapun hasilnya, entah itu dilaksanakan atau tidak. Mohon, mohon, mohon perhatikan lingkungan, hindari kerusakan lingkungan, perhatikan dampak sosial dan ekonominya bagi masyarakat sekitar gunung. Dan tentunya, dan tentunya saya sebagai pendaki atau pecinta alam, saya mohon jangan hilangkan tempat bermain kami, jangan rubah tempat bermain kami. Jangan hancurkan tempat bermain kami Yang mana sih tempat bermain kami? Ya gunung Gunung itu tempat bermain kami Salah satunya adalah Gunung Wulirang Arjuno Sudah demikian saja sih berita dari saya nah, Semoga ini membuka wawasan teman-teman Bunda Aki, maupun bunyi alam. Kalau wawasannya di Wulirang Arjuno ini ada sebuah proyek yang akan dilaksanakan proyek tersebut adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal dan teman-teman pencinta alam maupun beragam wajib tahu masalah ini cuman saya cuma sekedar memberitahukan saja tidak dalam rangka perlu atau atau pempontra. intinya karena proyek ini juga terkait dengan tempat bermain kita gunung Oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam lestari Hamamayu Hayuning Bawono kawan uh, tahu kenapa kok saya bersandar di batu ini ini batu ini ini uh, hangat hangat banget enak nyaman karena di belakang saya ini adalah uh, Pusat asap ya, thermal juga, makanya di disini cukup banget Mampu, apa namanya uh, Menghalau awat dingin yang ada di puncak ini <laughs> Nyaman <laughs>